Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau makannya pakai ayam. Tapi ini nasi padang guys. Tuh. Ada ayam, terus ada dendeng. Nih, ada telur dadar. Pokoknya semua ini empat puluh ribu guys. No. Makan makan bareng, gak. Guys, tiga lauk, telur, dendeng, sama ayam hmm. dan habis guys ikutin terus ya, konten-kontennya Zetika Widya ya. jangan lupa like komen, subscribe bangun kan, anakku yang bontot itu nomor tiga sampai disini juga alhamdulillah mukbang aku sore ini. Terima kasih yang udah mau nonton, yang udah mau like, yang udah mau komen, yang udah mau subscribe. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.